Dapat lagi teman-teman Asik Dapat asuk keempat teman-teman Yeay Yuk kita kumpulkan uh. Uh. Ada lagi teman-teman Ada payung Sama mobil Keren mobilnya nih Uh, Weesh. Kita kumpulkan teman-teman Halo teman-teman Selamat datang Di channel SDA ya teman-teman Hari ini Temannya kita akan berburu Mainan anak-anak Oke Yuk kita mulai aja Berburunya semoga dapat ya teman-teman. Hmm. Oh limbahnya oh, banyak, -banyak oh. banget teman-teman. Ada oh. teman-teman? Coba. Wish, ada pistol. Wish, keren. Kita kumpulkan dulu di mana ya? Hmm, di sini nih, sini, Wish. kita cari lagi, hmm. ada, kan? wih, sih, keren-keren, wih, udah dapet dua, banyak nih kayaknya nih coba kita ke sana ayo Wish. dapet lagi wis ada macan wis wis keren keren keren ada lagi teman teman Wish. ada truk es krim tapi enggak ada pintu belakangnya. Hey. <laughs> yuk kumpulkan. Mana lagi, yuk. Kita berburu lagi. Wish. Ini apa ini? Kok kayaknya kayak pistol. Coba. Wih, iya, teman-teman. Pistol. Wih, keren. Yuk kumpulkan lagi. Wih, apa itu? Wih, coba kita hamiri. Yo, Wih, ada robot, keren. Wah, udah banyak teman-teman. Wih, ada lagi nggak ya? Taruh. Lu, ada apa ini? Wih. Wih keren keren keren keren, Weesh. kumpulkan lagi. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ya. Ada nggak ya di sebelah sini? yang tajam hmm, banyak sekali teman teman hmm. Ush, dapat lagi teman teman asik Ush, dapat masuk ke teman teman, teman, -teman. yeee yuk kita kumpulkan Oke. itu ada apa itu kayak mobil ya itu ambil oh iya teman-teman ada mobil keren ih bukan Wah udah banyak lagi nah, ya hmm, dapat Lagi, teman-teman, ini -teman. banyak juga rekaurnya di sini. Eee, keren, kita kumpulkan. Eh. itu ada apa teman-teman sip ada Terus. terus. saya ya. ya. ini. Wis. Sayang enggak ada baginya ya. Apalah. Nah lagi ya. Uh. uh ada lagi teman-teman ada payung sama mobil keren mobilnya nih uh wow. wes. kumpulkan teman-teman Hai uh. sekali teman-teman uh Udahlah, lagi ya. Udah ah, ini dulu ya, teman-teman.